untuk uh, apa uh, berbagi sedikit uh, cerita sekaligus mungkin uh, nanti saya akan coba share beberapa tips-tips uh, uh, dalam mencari pekerjaan di Jepang uh, seperti itu uh, terima kasih juga untuk Mas Bayu sebagai moderator uh, nanti mohon kerjasamanya juga untuk uh, pertanya apa untuk sesi pertanyaan nanti karena uh, saya rasa ini apa uh, kalau berbicara tentang um, job hunting di Jepang itu mungkin lebih enak kalau misalkan Uh, ada tanya jawab langsung jadi uh, apa uh, kebutuhan dari uh, audiens itu bisa terjawab seperti itu uh, terus uh, tidak lupa juga saya uh, ini ya uh, senang sekali karena hari ini saya menjadi narasumber bersama uh, senior saya di uh, Hokkaido University uh, dulu itu ada Kak Norol itu uh, tadi saya lihat juga videonya itu jadi uh, ingat lagi gitu sama Hokkaido gitu. Memang Hokkaido ini uh, buat saya pribadi pun juga punya banyak uh, cerita gitu. Bukan hanya saljunya saya yang lebat tapi uh, banyak uh, suka dukanya lah seperti itu. Uh, baik, mungkin untuk mempersingkat waktu saja saya coba uh, share sedikit uh, materi saya tentang pendidikan kuliah dan kerja di Jepang. Oke okay, sebelumnya mungkin perkenalan diri dulu lagi ya uh, jadi nama saya Agung Cahyadi uh, mungkin teman-teman uh, semua bisa panggil saya Agung itu saya uh, sekarang 25 tahun itu dari uh, saya dari kendari asal kalau tahu kendari bukan di ini ya di Jawa Timur itu Kediri. soalnya banyak yang suka salah nah saya dari kendari kendari Sulawesi Tenggara Nah, terus uh, sama, saya background uh, pendidikannya juga, bisa dibilang sama dengan Kak Nurul. itu Saya S1-nya di Universitas Indonesia, saya mengambil uh, uh, teknik metalurgi dan material uh, angkatan 2014 dan lulus tahun 2018. Jadi uh, setelah lulus itu, uh, saya sempat beberapa bulan uh, menjadi uh, semacam bantu-bantu dosen lah, seperti itu. Jadi saya mensupervisi junior saya selama sekitar 4-5 bulan sebelum akhirnya saya berangkat ke Jepang. Seperti itu. Nah, di tahun yang sama, setelah saya lulus juga dari S1, setelah saya, ya selesai dengan mensupervisi adik-adik saya di UI, itu saya berangkat ke Jepang dengan melanjutkan riset saya kemarin. Jadi waktu S1 itu saya, Uh, belajar tentang uh, korosi pada tulangan beton. Mungkin kalau ada teman-teman yang dari uh, jurusan teknik uh, sipil atau mungkin teknik material di sini mungkin uh, boleh kalau misalkan mau diskusi-diskusi ke depannya seperti itu. Nah, jadi di 2018 itu saya masuk ke Hokkaido University dan saya lulus di tahun 2021. Nah, terus sekarang uh, saat ini saya uh, sedang bekerja di uh, salah satu perusahaan Jepang itu namanya Bansho Electric Equipment uh, posisi, posisi saya sebagai uh, Research and Development Engineer jadi uh, secara umum uh, perusahaan ini itu bergerak uh, di bidang manufaktur wiring harness wiring harness jadi uh, wiring harness itu intinya adalah uh, sistem perkabelan uh, kalau dalam hal ini uh, perusahaan saya itu uh, di bidang otomotif uh, jadi kabel-kabel yang di manufaktur itu uh, dikhususkan untuk Um, apa uh, mobil atau misalkan uh, kendaraan alat-alat berat seperti itu dan lokasinya itu di Kakogawa uh, Prefecture di Hyogo Jepang nah, kalau dari saya sendiri pekerjaan saya uh, sejak sekarang itu lebih ke arah mendesain produk-produk uh, yang kiranya bisa mempersingkat atau mengefektifkan uh, bisnis dari uh, dari perusahaan seperti itu jadi misalkan di sini saya lebih ke arah Uh, mem membuat sebuah uh, jig, jig itu semacam cetakan uh, untuk konektor ataupun uh, beberapa komponen komponen lainnya di uh, untuk manufaktur wire harness. Jadi intinya supaya apa proses dalam um, memanufaktur wire harness itu bisa lebih disingkat uh, waktunya sehingga uh, bisnis pun lebih efektif. Intinya seperti itu pekerjaan saya. Lalu uh, biar nggak serius-serius, saya juga mau share tentang hobi saya saya di Jepang juga uh, biar nggak bosan karena apalagi saya kesini kan cuman sekitar setahun udah pandemi kan nah biar nggak stres waktu itu juga uh, saya sering uh, traveling gitu dan ini ada Kak Nurul kalau bisa dilihat itu di yang foto di atas itu ada Kak Nurul jadi saya dengan Kak Nurul itu udah uh, cukup dekat juga gitu kan jadi uh, ya kita senang traveling waktu dulu gitu terus uh, fotografi sama masa-masa nah mungkin uh, saya nggak mau terlalu serius-serius juga ya di bahasan kali ini jadi biar ada sedikit selingan-selingannya seperti itu. nah eh, kalau di Jepang, itu bukan hanya di Jepang sebenarnya misalkan kita ke uh, negara lain gitu, entah kita kerja atau entah kita um, apa melanjutkan pendidikan itu biasanya kan kita cuma dapat beasiswa yang sudah ditentukan gitu jumlahnya gitu jadi mau nggak mau kita harus bisa berhemat nah salah satu cara untuk bisa berhemat itu adalah dengan uh, kita masak sendiri gitu di uh, rumah dan ya mungkin uh, saya bisa dibilang waktu di Indonesia pun nggak bisa masak gitu jadi setelah saya di Jepang uh, saya belajar masak dan ya lama-lama juga jadi bisa dibilang ya nggak jago juga sih cuman ya meningkatlah. gitu jadi mungkin teman-teman semua misalkan nanti ada yang berencana untuk melanjutkan pendidikan S2 atau S3 di luar ataupun bekerja di luar negeri gitu. jadi teman-teman semua juga harus siap untuk bisa um, hidup mandiri, untuk bisa apa ya? Ya, salah satu cara untuk berhemat tadi untuk um, biar bisa berhemat ya, coba uh, belajar masak gitu. Kalau bisa dari di Indonesia seperti itu. Terus ini motor saya, selama mimpi masih terbayang, selama itu uh, harapan akan tersemutang. Terus uh, sedikit lagi uh, tentang bagaimana saya memulai. Jadi, saya datang ke Jepang itu tahun 2018. Saya masuk ke fakultas teknik itu, uh, melanjutkan riset saya sebelumnya waktu S1 uh, di 2018. Gitu. Nah, saya menjalankan riset tentang uh, korosi pada tulangan uh, baja di uh, beton. Gitu. Dan ini adalah uh, foto dari rekan-rekan uh, lab saya. Nah, jadi bisa dilihat sendiri saya waktu itu uh, cuma ada satu orang di sini orang uh, dari Cina gitu tapi uh, sisanya itu orang Jepang semua. Jadi saya waktu di Jepang itu uh, sudah terbiasa menjadi minoritas gitu. Tapi uh, saya senangnya orang-orang Jepang terutama uh, di lab saya itu mereka sangat welcome dengan saya. Jadi uh, pada saat itu ya saya bisa berbaur dan tidak ada apa ya tidak sumkan gitulah untuk bertanya-tanya kepada mereka nah terus uh, di Jepang uh, mungkin yang ada yang bertanya juga uh, apa dengan biaya biaya dari mana uh, kuliah di Jepang itu nah jawabannya saya uh, memperoleh beasiswa uh, parsial dari sebuah perusahaan Jepang nah perusahaannya ini beda dengan perusahaan tempat saya bekerja sekarang uh, nama perusahaannya itu Inovak sekolah uh, dari uh, Inovak Inovak ini adalah salah satu perusahaan Uh, apa uh, manufaktur poliuretan uh, poliuretan itu material yang digunakan untuk busa uh, biasanya yang dipakai di dalam uh, jok-jok mobil seperti itu dan uh, kebetulan waktu itu saya mendapatkannya uh, melalui jalur rekomendasi dari uh, dosen saya di UI gitu. Nah, singkat cerita uh, saya memperoleh beasiswa ini dan ke Jepang pada tahun 2018 uh, tapi karena pada 2018 itu uh, uh, mohon um, no, maaf maksudnya uh, beasiswanya ini itu kan beasiswa parsial ya nah beasiswa parsial itu maksudnya uh, saya uh, tuition fee itu biaya semesteran saya itu terus entrance fee uh, uang masuk itu enggak -gitu, uh, di cover jadi uang yang saya terima itu saya sudah harus alokasikan uh, untuk biaya hidup maupun uh, uang pendidikan saya seperti itu yang artinya sebenarnya uh, tidak cukup gitu nah uh, jadi Uh, mungkin teman-teman semua bertanya, gitu. Uh, mungkin teman-teman berpikir, "Oh, anak-anak uh, yang ke Jepang itu uh, pasti uh, duitnya banyak, gitu." Pasti orang-orang uh, berduit semua, gitu. Atau enggak, dia dapat beasiswa yang uh, banyak seperti itu. Uh, tapi ternyata enggak juga, gitu. Ada saya contohnya, gitu. Saya uh, datang ke Jepang itu uh, bisa dibilang uh, modal nekat, gitu. Karena saya tahu beasiswa yang saya dapat ini itu beasiswa parsial, gitu. Artinya, saya... Uh, harus berjuang harus, harus saya cari part-time gitu. sementara uh, Jepang itu kan negara yang uh, apa penduduknya tidak bisa berbahasa Inggris ya jadi mereka hmm, ini ya uh, kalau buat kita orang-orang asing itu mau mencari pekerjaan itu cukup susah mau mencari kerjaan part-time Apalagi nanti nanti akan saya bahas tentang mencari kerja di Jepang, mencari part-time aja itu susah kalau misalkan nggak bisa bahasa Jepang. Jadi waktu awal-awal itu saya cukup uh, struggle, saya cukup berjuang keras supaya bisa uh, survive gitu. Nah tapi uh, alhamdulillah ya uh, ada aja jalannya gitu ya. Alhamdulillah uh, pada Maret 2021 saya berhasil uh, lulus di uh, dari Hokkaido University dengan memperoleh gelar master. Lalu, sebenarnya di sini saya pengen cerita juga. Jadi, awal kali saya datang ke Jepang, saya kan langsung lanjut ya dari uh, S1, cuma sekitar 4-5 bulan saya langsung berangkat ke Jepang. Nah, itu awalnya memang saya, uh, kenapa saya nggak cari kerja dulu? Kan kebanyakan orang mencari kerja dulu, kan uh, bisa dibilang uh, itu idealnya seperti itu. Gitu. Karena kalau misalkan kita bekerja uh, dulu di Indonesia, kita memperoleh pengalaman, terus kita uh, apa melanjutkan pendidikan. Lalu kita kemudian berikutnya, kita mau mencari pekerjaan setelah kita lulus dari uh, apa, universitas, uh, kita mengenyam pendidikan, uh, pas dasar gitu itu mungkin peluang kita untuk bisa uh, berkarir uh, itu lebih besar. Gitu. Tapi waktu itu kan saya langsung lanjut, karena memang awal kali itu tujuan saya, saya sebenarnya pengen Uh, Arahnya ke riset gitu, jadi saya pengen langsung uh, S3 sebenarnya waktu itu. Tapi waktu itu kan lagi corona gitu, kan kebetulan saya sebenarnya udah keterima S3 di Hokkaido uh, University, tapi uh, saya nggak dapat beasiswa waktu itu. Jadi uh, uh, bisa saya masuk gitu, jadi saya cari beasiswanya setelah saya masuk. Tapi waktu itu saya nggak mau ambil resiko gitu kan, karena uh, kemarin saya waktu S2 juga sudah cukup struggle. Lagi ini kondisinya waktu itu corona, jadi uh, waktu itu saya... Uh, memutuskan untuk uh, shifting plan, Itu maksudnya saya coba uh, merencanakan uh, rencana baru, yaitu saya coba uh, mencari pekerjaan, gitu. Hampir pikir uh, mungkin uh, lanjut S3 bisa nanti, gitu. Nah, akhirnya uh, karena saya shifting plan, jadi otomatis persiapan saya uh, butuh waktu lebih lama dong karena kalau mau misalkan mau kerja di Jepang itu kita uh, salah satu hal yang cukup dibutuhkan itu adalah bahasa Jepang bahasa Jepang ini uh, bukan syarat wajib sebenarnya karena banyak perusahaan juga yang uh, membolehkan kita uh, membo me me menerima orang-orang uh, orang-orang asing yang uh, tidak bisa berbahasa Jepang tapi mungkin dia bisa berbahasa Inggris dengan kemampuan-kemampuan dan skill khusus untuk bisa di Uh, pekerjakan seperti itu tuh banyak gitu cuman uh, faktanya ya karena lagi Corona juga gitu kan uh, jadi uh, yang mencari apa perusahaan-perusahaan yang mencari uh, talent itu tuh pun uh, juga berkurang artinya uh, lebih kompetitif kan waktu itu saat itu nah, akhirnya uh, mau mau saya harus uh, belajar bahasa Jepang lagi waktu itu belajar bahasa Jepang lagi saya coba uh, ikut Uh, waktu itu ada semacam program intensif uh, belajar Jepang, belajar bahasa Jepang yang memang diorientasikan untuk uh, mencari pekerjaan di Jepang. Nah sayangnya lembaganya itu sudah tutup, waktu itu. mungkin uh, tidak bisa survive juga karena coronanya kelamaan gitu. Kan waktu itu kan nggak bisa berangkat ke Jepang ya orang-orang, sementara waktu itu saya sudah di Jepang sih. Gitu. Nah singkat cerita, akhirnya uh, setelah lulus saya nggak langsung dapat pekerjaan. Saya waktu itu sempat uh, kerja dulu uh, kerja sambilan sama orang Indonesia di Hokkaido. Tu, gitu. uh, syukurnya di situ karena uh, saya kira waktu itu saya nggak bisa dapat uh, pekerja, apa? Uh, saya berpikir uh, apa saya balik aja ke Indonesia gitu kan waktu itu. Nah, akhirnya waktu itu setelah lulus, uh, saya sebelum lulus pun udah cari-cari kerja ya. Nah setelah saya lulus pun uh, saya uh, sambil part time saya cari pekerjaan. Dan ini saya nggak batas yang cuma di Jepang aja, tapi saya cari juga di Indonesia. Uh, tapi sayang sekali karena tadi saya bilang saya kan uh, backgroundnya itu fresh graduate yang nggak punya pengalaman kerja, tapi langsung S2 gitu kan. Nah kebanyakan kan perusahaan-perusahaan di Indonesia itu mereka uh, mencari uh, apa? Ibaratnya uh, buat apa cari orang yang ya kualifikasinya S2 tapi nggak punya pengalaman kerja? Mending uh, apa? Mereka harus dibayar mahal tapi nggak punya kemampuan kemampuan gitu bisa dibilang bisa dibilang kasarnya seperti itu nggak punya peng kemampuan mending s 1 yang udah punya pengalaman kerja seperti itu kan Nah jadi memang waktu itu saya ngerasa ya cukup struggle untuk bisa dapat pekerjaan bukan berarti nggak bisa mungkin butuh waktu lebih lama saja seperti itu jadi waktu itu ternyata rezeki saya saya keterima di perusahaan Jepang seperti itu <laughs> Oke okay. terus berbicara tentang bagaimana sih cara mencari pekerjaan di Jepang itu Uh, bisa dibilang saya akan coba bagi jadi dua kategori yang pertama kita uh, bisa uh, ketika kita mau nge-apply-nya sebagai mahasiswa atau kita statusnya udah di Jepang ataupun yang kedua uh, mencoba mengaplik mendaftarkan uh, diri dari Indonesia mungkin dari teman-teman sekarang mungkin casesnya yang yang kanan ini ya yang applying from Indonesia nah sebenarnya bisa dibilang uh, mengaplik pekerjaan dari Jepang akan uh, lebih mudah kalau misalkan kita sudah berada di Jepang, uh, terus kita juga uh, masuk ke universitas di Jepang, gitu. Jadi uh, banyak peluang-peluang dibandingkan kita uh, bekerja di Indonesia. Tapi bukan berarti tidak ada peluang, gitu. Karena uh, itu balik lagi ke tadi uh, kayak uh, event-eventnya itu apakah akan diadakan atau tidak, gitu kan. Nah, kebetulan waktu corona kemarin kan uh, salah satu uh, sumber apa ya uh, acara di mana banyak orang-orang Indonesia itu uh, bisa bekerja di Jepang itu namanya itu job fair itu waktu Corona kan uh, udah banyak yang nggak dibuka lagi ya udah udah berhenti program-program job fairnya gitu jadi uh, sedikit bahkan bisa dibilang nggak ada ya yang waktu itu berangkat uh, dari Indonesia ke Jepang baru beberapa bulan kembarakan aja kan sudah bisa uh, berangkat lagi nah kalau dari Jepang itu sendiri ada beberapa cara-cara uh, untuk bisa memperoleh uh, pekerjaan di Jepang. Nah ini, ini saya bahas dari sisi uh, mahasiswa ya, uh, mahasiswa uh, yang berkuliah di Jepang. Nah, yang pertama itu ada University mailing list. Jadi biasanya dari pihak-pihak universitas itu mereka punya semacam uh, career center. Jadi uh, mereka biasanya secara rutin akan Uh, apa uh, membagikan beberapa informasi-informasi terutama uh, menjelang menjelang bulan-bulan di mana uh, akan lulus ya mahasiswa itu sekitar jadi kalau di Jepang itu kan ada spring sama uh, fall term uh, sekitar bulan biasanya sekitar bulan tiga uh, dan bulan 7 atau delapan lah seperti itu nah itu akan banyak sekali info-info uh, tentang perusahaan-perusahaan uh, yang uh, uh, membuka seminar gitu, jadi mereka akan buka seminar uh, memperkenalkan perusahaannya nanti di situ teman-teman uh, bisa uh, berkenalan uh, dengan pihak perusahaan gitu dan uh, kalau memang mereka ternyata waktu itu membutuhkan uh, orang uh, membutuhkan uh, karyawan mereka nanti uh, akan uh, membroadcast info-info-info tersebut. Nah teman saya waktu itu uh, bukan baru-baru banget dia keterima di salah satu perusahaan multinasional di, uh, kebetulan juga di daerah Hyogo itu dia uh, melalui uh, jalur ini, University mailing list jadi dia ikuti prosesnya uh, sampai uh, lulus dan dia sama sekali nggak bisa bahasa Jepang dia cuma pakai bahasa Inggris walaupun, uh, jadi ya memang banyak seperti itu ya kasusnya jadi perusahaan terutama untuk perusahaan-perusahaan multinasional kenapa seperti itu karena yang mereka butuhkan sebenarnya adalah uh, kemampuan kita skill kita gitu karena kemampuan bahasa itu kan bisa dilatih plus mereka itu perusahaan multinasional di mana ya orang-orangnya kebanyakan sudah bisa berbahasa Inggris seperti itu uh, terus mereka setelah masuk ke perusahaan itu dia dari teman saya dia bilang nanti akan ada semacam program pelatihan bahasa Jepang lagi jadi ya bisa dibilang kalau misalkan kita lanjut, itu sangat besar peluangnya. Untuk, uh, walaupun kita tidak bisa berbahasa Jepang, seperti itu. Terus yang kedua itu melalui jalur uh, rekomendasi profesor. Uh, profesor di sini maksud kita, uh, maksudnya adalah profesor uh, S2 kita gitu kan, S3 kita. Jadi uh, biasanya misalkan kita perform bagus di lab kita, gitu, kita risetnya bagus, kita publish uh, jurnal yang berkualitas dan ya Profesor yakin dengan kinerja kita lah intinya seperti itu ketika jangan ragu buat tanya ke profesor-profesor uh, profesor, Apakah kita sensei Apakah kita punya uh, Apakah saya uh, boleh uh, mencari pekerjaan di Jepang Apakah ada rekomendasi seperti itu silahkan ditanyakan saja nanti seperti itu nah kebetulan saya waktu itu juga sempat coba jalur ini uh, tapi uh, mungkin juga belum rezeki karena mungkin salah satu faktornya kan perusahaan yang saya apply lewat jalur rekomendasi ini berbeda dengan background S1 saya jadi background satu saya kan jadi bilang lebih kuat waktu saya apa di sini gitu kan jadi tidak begitu dilihatnya tidak memperoleh itu tapi kebanyakan sih ketika teman-teman mencoba melalui jalur apa, rekomendasi profesor ini jalurnya cukup besar peluangnya untuk bisa diterima terus ada lagi beberapa uh, beberapa uh, website website seperti LinkedIn, Indeed, gitu itu website website yang uh, digunakan untuk mencari pekerjaan sudah sangat umum saya rasa teman-teman bisa mencari sendiri ini juga sangat mungkin biasanya ada head hunter head hunter yang akan menghubungi teman-teman semua ketika uh, ternyata profil kalian tuh match sama uh, posisi yang dibutuhkan uh, di perusahaan yang uh, head hunter tersebut uh, sedang Carikan seperti itu. Terus ada juga uh, beberapa website yang khusus untuk Jepang. Ini sayang sekali, mungkin akan susah untuk uh, buat teman-teman dari Indonesia untuk mencobanya karena um, biasanya ini dikhususkan untuk lulusan-lulusan uh, dari Jepang. Lalu ada lewat internship. Kalau kalian internship di perusahaan, selama kalian kuliah, kalian internship itu biasanya ketika kalian mencari pekerjaan di perusahaan internship, itu peluang kalian juga uh, cukup besar. Ada juga job fair, sama seperti di Indonesia, cuman bedanya. Uh, ada yang di diadakannya di Jepang seperti itu. Terus uh, yang terakhir itu kalau misalkan kalian dapat beasiswa-beasiswa uh, dari uh, pihak swasta. Jadi misalkan kayak kayak saya, saya dapat beasiswa itu dari uh, Inwok Scholarship. Uh, misalkan saya daftar di Inwok itu peluangnya sebenarnya besar. Tapi waktu itu sebenarnya saya uh, pengen, ca pengen cari tantangan juga, nggak mau jalan saya terlalu mulus-mulus. Jadi waktu itu saya coba lagi ke perusahaan yang lain. seperti itu. Lalu untuk yang dari Indonesia, tadi saya bilang ada job fair. Ini salah satu cara yang paling banyak, terutama buat teman-teman yang uh, apa ya punya background pendidikan di teknik seperti itu ataupun uh, apa uh, mungkin beberapa yang bisa bahasa Jepang juga gitu, sastra Jepang gitu itu.